Seven Open Tackle ataupun tujuh poin. Untuk jurik yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana di sini digambarkan seorang Leo melakukan perubahan yang dimana akan mendapatkan hasil melimpah di bulan September tahun 2021. Di sini perubahan yang perlu dilakukan dan disarankan kepada seorang Leo adalah selalu menatap masa depan, selalu berjuang, selalu gigih dalam berusaha dan mengontrol kembali keuangan serta finansialnya yang dimana di sini akan membuatkan hasil yang maksimal serta berdampak positif kepada kehidupan. Dan untuk support energinya adalah Queen of Swords. Secara umumnya Queen of Swords itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan doa dan dukungan dari sebuah pasangan dari seorang pasangan dari sebuah keluarga yang dimana di sini akan bertambah positif kepada kehidupan seorang Leo. Disarankan kepada seorang Leo untuk fokus bekerja dan selalu mengambil satu peluang yang dimana di sini akan membuatkan. Lalu terus kita buka kepada seorang Leo di bulan September tahun 2021 dan untuk kesimpulannya adalah di Devil secara umumnya di Devil itu diartikan keteguhan yang berbelenggu, keterikatan yang membelenggu keterikatan antara satu dengan yang lainnya dan jika kaktus di Devil kita gabungkan dengan Zodiac yang pertama di sini menggambarkan keterikatan doa dan pasangan yang dimana di sini akan mampu mendokterkan kehidupan seorang Leo dengan usaha yang dilakukan seorang Leo. Dengan melihat satu pulang yang dilakukan oleh seorang Leo, yang dimana di sini akan membuatkan hasil yang maksimal kepada seorang Leo. Jadi disini sini disarankan kepada seorang Leo, fokuslah selalu menatap masa depan dan disiplinlah bekerja. Dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah Eight of one, ataupun 8 Tongkat. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo, yang dimana di sini seorang Virgo akan mendapatkan peski dengan melakukan suatu perubahan. Di sini disarankan perubahan yang dilakukan ini. Oleh seorang Virgo, di bulan September tahun 2021 adalah kembali menata menit kembali karirnya. Yang dimana di sini akan mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi. Serta di sini disarankan juga kepada seorang Virgo. Baiknya lakukan sebuah usaha yang dimana di sini usaha terpisah ataupun membuat sebuah usaha yang mampu mendongkrak kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah. Pays of Sword. Secara umumnya, page offshore itu diaktifkan seorang anak, dan di sini menggambarkan sosok doa, sosok dukungan dari seorang anak dari sebuah keluarga akan menjadi penyemangat kepada seorang Virgo untuk melakukan suatu perubahan di dalam kategori pekerjaan yang akan berdampak positif kepada kehidupan seorang Virgo sendiri. Dan jika kartu di dedo kita gabungkan dengan zodiak yang kedua, di sini menggambarkan keterkaitan antara seorang Virgo bersama keluarga dan bersama seorang anak. Sangatlah bagus yang dimana sini akan berlampak positif kepada kehidupan sehingga di sini Perubahan yang perlu dilakukan oleh seorang Pilgur di dalam kategori didukung dengan doa akan membuatkan hasil yang maksimal kepada kehidupan serta finansialnya sendiri dan untuk zodiac yang ketiga adalah Hai kap ataupun dua piala untuk sedek yang ketiga kita mempunyai seseorang yang bersedia Pisces yang dimana di sini digambarkan Seorang Pisces perlu melakukan suatu perubahan untuk mendapatkan rezeki di bulan September tahun 2021. Di sini disarankan perubahan yang perlu dilakukan oleh seorang Pisces adalah di dalam kata hubungan asmara, yang dimana mana di sini akan mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi. Kepada seorang Pisces yang sedang single, baiknya langkahkan kaki ke depan, langkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius bersama seorang pasangan, yang di di sini akan membuat rezeki semakin bagus lagi. Serta di sini kepada seorang Pisces yang sudah berpasangan, fokuslah kepada pasangan, dan perhatianlah kepada pasangan yang di sini akan membuat restimu akan semakin bagus lagi dan untuk support energinya adalah Queen of Cup. Secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang sudah matang di Dan di sini menggambarkan sosok seorang pasangan merupakan sosok seseorang yang membantu seorang Pisces mendapatkan kehidupan keuangan finansial yang lebih bagus lagi di bulan September tahun 2021. Dan jika kartu di -devil, kita gabungkan dengan zodiak yang di sini menggambarkan dari kata antara seorang pisces bersama pasangan sangatlah bermanfaat sangat dapat dampak positif kepada pintu kepada keuangan dan kehidupan seorang pisces di bulan September tahun 2021 sehingga disini disyaratkan perbaiki hubungan asmara bersama seorang pasangan langkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi dan untuk kartu zodiak keempat adalah sebuah ataupun dua tempat untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak aris yang dimana di sini digambarkan seorang aris akan mendapatkan resmi yang melimpah dalam melakukan suatu perubahan di sini disarankan kepada seorang aris lakukan perubahan dalam kategori pekerjaan yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan di sini juga disarankan kepada seorang aris baiknya coba satu persatu yang di mana di sini membuat menyaman dalam kategori pekerja yang akan mendapat positif kepada keuangan serta finansial sendiri dan di sini juga tidak terlalu kemungkinan disarankan kepada seorang Aris. baiknya lakukan sebuah usaha tambahan usaha cabang ataupun usaha cadangan yang dimana mana di sini akan mendukung keuangan finansial lebih bagus lagi dan untuk sumber energinya adalah kenaik of Pentacle. Secara umumnya, kenaik open tackle itu diaktifkan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Dan di sini menggambarkan seorang Aris perlu melakukan suatu perubahan dalam kategori pekerjaan yang dimana di mana sini akan berdampak positif kepada kehidupan finansialnya sendiri, yang didukung penuh oleh pasangan, didukung penuh oleh orang-orang terdekat, serta didoakan oleh pasangan sendiri yang akan berdampak positif kepada kehidupan Aris sendiri. Dan jika kartu di devil kita gabungkan dengan zodiac yang keempat di sini menggambarkan Keterikatan antara seorang pasangan bersama seorang Aris akan sangat berbuah manis Berdampak positif kepada kehidupan finansialnya di bulan September tahun 2021 Serkan di sini keterikatan ataupun silaturahmi Yang dilakukan oleh seorang Aris bersama orang lain akan berdampak positif kepada kehidupan serta finansial Aris sendiri Dan untuk sedek yang kelima adalah Four of one ataupun empat tongkat. Untuk sidik yang kelima, kita mempunyai seseorang yang bergerak taurus, yang dimana mana di sini digambarkan seorang taurus akan mendapatkan rezeki dalam melakukan suatu perubahan. Di sini juga digambarkan kepada seorang taurus, bahwasanya rezekinya akan sangat melimpah di bulan September tahun dua perubahan yang perlu dilakukan oleh seorang harus ada di dalam dua kategori yang pertama mulailah menata meneliti mulai disiplin fokus dalam pekerjaan yang dimana sini akan mendokok kehidupan finansial lebih bagus lagi serta di kategori yang kedua di sini adalah mulailah perhatian kepada seorang pasangan mulailah langkahkan kakak kaki ke yang lebih serius untuk mendapatkan rezeki kehidupan finansial yang lebih bagus lagi dan untuk kartu sebuah energinya adalah King of One Secara umumnya, King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di atas Taurus sendiri. Dan di sini menggambarkan, King of One bisa dikategorikan seorang orang tua yang selalu mendoakan seorang Taurus untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi dengan melakukan suatu perubahan dalam kategori tarif dan hubungan asmara, serta di sini restu dan izin dari seorang so, orang tua pasangan akan sangat mendongkar kehidupan seorang Taurus di bulan September tahun 2021 dan jika kartu di detail kita gabungkan dengan kode yang kelima di sini menggambarkan keterikatan antara seorang orang tua bersama seorang Taurus sangat erat yang dimana di sini doa dari seorang orang tua yang berdampak positif kepada kehidupan yang membuat rezeki seorang Taurus akan lebih bagus lagi di bulan September tahun 2021 dengan dukungan perubahan yang perlu dilakukan oleh seorang Taurus adalah dalam kategori karir dan hubungan asmara baik di sini bisa kita simpulkan 5 zodiak yang melakukan perubahan kemudian mendapatkan rezeki yang melimpah di bulan September tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Leo, yang kedua Virgo, yang ketiga Pisces, yang keempat Aris yang kelima Taurus. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang 5 zodiak yang melakukan perubahan kemudian mendapatkan rezeki yang melimpah di bulan September tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya.